salam properti ya sobat rumah 21 untuk perumahan ade siti Seto, itu persis di pintu-pintu keluarnya tol ini Nah ini kita keluar, nah, kalau dari Jakarta tadi harusnya keluar kita dari sebelah kanan masuk ke sini Tapi karena kita tadi keluar dari pintu selatan ini kita lihat persis di pintu keluarnya tol inilah Lokasi daripada ad City Sentul, nah ini kita sekarang memasukin uh, kawasan ad City Sentul Integrated Future City, nah, ini pintu masuknya persis ya kan rumah 21 saya sekarang sudah berada di kantor marketing Adi Sentul nah ini di samping saya ada Bu Erna e, panggilnya Bu atau Teh Erna ini Erna marketing headnya Adi Siti Sentul nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebelum kita lihat lokasi project ya Nah, ini kan tadi saya sudah dari Jakarta ini sekitar hmm. berapa ya, 20 menitan ya, cepet banget kebetulan eh, lancar dan memang sih kalau kita lihat dari sisi pintu masuknya itu bener-bener nol kilometer ya. ya benar. Katanya ini nanti ada stasiun LRT-nya di sini ya, ya benar sekali. bisa diterangkan nih, jadi saya tadi bilang ke sobat rumah 21 satu kalau proyek ini untuk milenial pekerja, pebisnis kalau tinggal di sini itu, kalau bawa mobil, udah langsung 0 km dari tolnya, tapi kalau bawa mobil nanti ada LRT-nya, bisa diterangkan. Oke, okay, Sobat Rumah 21, apa kabar? Terima kasih dengan Erna di sini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai edisi 1, di mana dengan luas lahan kita adalah sebanyak, apa namanya, sebesar 120 hektare. 120 hektare. Ya, dengan... Ini stasiun LRT-nya ini nyatu ya? Ya, nantinya stasiun LRT di sini uh, akan terintegrasi langsung berada di dalam kawasan Adi Sentul. Wow. Nah, jadi kalau misalnya untuk penghuni ataupun konsumen yang memilih hunian di kawasan Adi Sentul, beliau ya, apabila masih beraktivitas nih Pak, uh, full, harus bolak balik ke Jakarta, cukup menggunakan LRT, karena nantinya mereka cukup berjalan kaki. Apabila... Tapi ini makes use, kan? Ini ada apa aja di sini nanti juga? Oh iya, saya jelaskan ya. Di sini, di dalam uh, kawasan Adi Sentul kita tidak hanya menyediakan perumahan, tapi oh. kita juga akan ada fasilitas di dalamnya ada financial tower di mana kita okay. akan ada financial tower dan juga ada Twin tower ini nantinya akan jadi pusat perkantoran. Jadi ada apartemen, ada office, ada office termasuk ada yang office. depannya itu juga satu grup yaitu ya. Iya, ya, di sini ada apartemen. Dan uniknya lagi kita akan bangun mall di mana mall ini akan terintegrasi dengan fashion RT, jadi apabila ingin menggunakan nif LRT, ya dia harus masuk مول dulu. Jadi enak nyaman gitu loh. Kayak di Singapura gitu oh, ya. Di Singapura persis. Kalau kalau dia harus sama di Singapura. Berapa lama kalau hmm. aku bangun pagi terus ke Jakarta ke kantor itu berapa lama? Uh, kalau kita menggunakan LRT 15 menit 15-20 menit ya, wow sobat rumah 21 jangan khawatir ya jadi tinggal di City sama dengan tinggal di Jakarta yes. uh, sekarang kan di, di market ya kita lihat klien-klien mm -hmm. uh, kita itu banyak orang masih fanatik tinggal di landed ya. mm -hmm. belum terlalu familiar dengan apartemen dan ini menurut saya bisa jadi alternatif dan saya selalu Info ke Sobat Rumah 21, in case beli di landed, beli, led, beli yang di jalur yang dekat dengan transit-oriented development atau TOD. Ya, gampangnya dekat angkutan massal ataupun jalan tol ya. ya. Dan kalau ke depan, ya memang harusnya jalan angkutan massal ini jadi, jadi pertimbangan utama. Ya, tadi kan kalau 15-20 menit kan. Udah sama dengan tinggal di Jakarta Mungkin di pinggiran Jakarta pun juga belum bisa Jadi tembus Jakartanya nanti Dari sini sampai Cawang Kuningan, Kuningan Dukuh atas. atas Dukus atas langsung connecting dengan MRT, lebak bulus dan sebagainya ya, Bisa dengan MRT Ataupun nanti naik transjakarta Apabila ingin menyambung transportasi umum lainnya Sobat rumah 21 palsu 1 masih tersedia 10% 10% tuh kalau di convert berapa unit? Kita lima unit. Lima puluh unit, hmm. nah, ini mesti pakai harga lama nih, belum harga baru ya. Jadi <laughs> <laughs> ya, ya, maksudnya pas dua. Ya, ya. Itu berapa? Masih di kisaran harga paling terendahnya berapa? Staf terendah sekarang masih di harga m. Oh satu m. Ya. Yang tahap satu. Karena yang ya. yang bawahnya udah habis ya yang nah, harga minimal, apa namanya, tipe-tipe yang 40-60 sama 50-60, kebutuhan sudah soal. Oh. Gitu. Ah, sobat rumah 21, bulan A, Maret atau April, akan di-launching tahap ya, kedua. Juga, iya, Harga, start-nya enggak? Harga saya belum bisa kasih info. Ah. Masih dalam <laughs> ya, gitu. Res, nya di atas satu <laughs> miliar atau di bawah satu miliar? miliar? Oh. Ya. Masih ada yang dijual hmm. di bawah satu miliar. Tapi kalau yang 50 sisa ini nanti... Uh, tetap dibangun kalau oh, beli ya. sudah ready atau tetap inden tetap, tetap bangun ya tetap, tetap bangun ini ya nanti kan jadi unit ready. oh ini bikin penasaran nih fase 2 nya belum di launching tapi gambarannya starting di masih di bawah satu miliar sampai ya. di atas satu miliar ya Oke. Okay. Dan yang menarik lagi nih Pak Joko untuk tahap kedua kita ada nya adalah river view. River view. Ya sekarang memang. Memang ada, ada sungai di, di, sini. di sini ada, ada ya. Ini segeri, Pak. Oh oke okay. sungai apa ini? Sungai Cikeas. Oh sungai Cikeas iya, wow. Iya. Jadi untuk fase dua sobat rumah dua satu masih ada dua puluh lima hektar. akan. Tapi akan cepat banget nih pengalaman dari fase satu iya, iya. kan penjualannya kenceng banget kan. <laughs> dan sekali Pak Joko. Bulan ini kita ada program yaitu subsidi DP sebesar lima persen. Jadi bagi konsum subsidi DP 5%. konsumen yang ingin punya hunian tapi DP-nya belum siap nih Pak Joko okay. nah, dari developer, kita mensubsidi ataupun memberikan DP dengan lima persen itu disubsidi oleh developer. Oke. Okay. Oh, jadi DP-nya disubsidi lima persen. Biaya terus KPR biaya KPR nya kan? disubsidi Selama, 15 juta. juta jadi kalau biaya KPR nya 15 juta udah nggak perlu bayar 30, kalau 20-20 juta mesti bayar 5 juta ya Sobat rumah 21 biaya KPR -nya. itu kan biasanya ada provisi biaya notaris ya jual beli BPHTB itu termasuk biaya biaya oh, tidak. tidak di luar disubsidi di juga oh, enggak, enggak. Okay. <laughs> Wow Oke. dengan 10 juta langsung bisa memiliki rumah Iya, karena kan langsung bisa akan ya Jadi kalau beli inden itu kelebihannya uh, dia harganya akan naik terus hmm. tapi kalau belinya nanti setelah jadi ya harganya udah makin mahal. makin mahal ya kenaikan properti biasanya memang di atas kenaikan uh, suku bunga dana ya itulah kenapa KPR apa pembelian rumah inden ini masih tetap diminati dan uh, sebat rumah 21 75% pembelian rumah itu masih menggunakan KPR. Ya, Kalau kpr-nya banknya kerjasama dengan bank apa aja, Mbak Erna? kita Kebetulan sudah ada 6 bank yaitu ah, okay. Bank Mandiri, okay, Mandiri, BNI, BRI, BRI, PTI, BNI, BNI, BRI. OPM oh, semua. BUM Swastanya enggak ada. Kalau ada satu Danamon. Ah. Oh, Iya, Iya, iya, iya, Ya, karena bank-bank di luar PWMN sekarang juga agresif A uh, BUM. Uh, BUM. Uh, menyalurkan KPR dan sekedar update Sobat rumah 21, KPR tahun lalu itu crude-nya sudah di angka persen dan ini nyaris sudah mendekati angka sebelum pandemi ya sudah mendekati double, double digit dan beberapa bank pemain KPR untuk tahun 2022 ini rata-rata mentargetkan pertumbuhan KPR di atas 10% ya. ya ada 12, ada 13, ya rata-rata udah double digit jadi dan kita lihat juga eh, pandemi sudah kita Uh, apa kita prediksikan akan beralih ke masa endemi ya. Sudah, sudah kita sudah dengan new normal ya. Mm -hmm. model baru. Nah, properti ini akan uh, booming kembali ya. Sesuai beberapa sesi saya selalu kesempatan selalu bicara bahwa properti ini sudah tidur hampir 10 tahun ini saatnya uh, uh, bangkit kembali. Jadi apa uh, pesannya gitu atau triknya gitu? Sekarang kalau dari apa namanya? konsumen yang ambil unit di Adidas Precision itu kebanyakan milenial apa? Oh, milenial iya ya, Ini paling tepat untuk teman-teman milenial khususnya ya, bisa memiliki hunian atau rumah berinvestasi, inilah saat yang paling tepat. Oleh karena pertama, dari developer sendiri banyak sekali kemudahan dengan cara bayar yang fleksibel ya, terus juga dari pihak si bank sendiri suku bunganya sekarang sedang ringan oke ya, sebenarnya sekali promo baik dari ide komponen sendiri maupun dari pihak bank sedang banyak promo jadi sekarang adalah saat yang paling tepat untuk berinvestasi seperti pak harga jual belum full furnis ya belum no. belum full furnis okay. nah sekarang ada berapa tipe kita ada enam tipe enam tipe ya iya oh kita yang ada paling ada... favorit tipe apa Sebenarnya favorit saya tipe lima puluh enam puluh pak. Lima puluh bangunan. Lima bangunan luasannya enam puluh. lima puluh Iya. Terus? E, terus juga kita ada tipe yang sangat menarik yaitu tipe tujuh puluh enam Itu tujuh bangunan 60, 60 tanah. Namanya Namanya apa nama tipe Itu namanya e, Aruna Prime. Oh yang pertama tadi. Yang pertama lima puluh enam itu Aruna Deluxe, tapi itu juga ada. Oh, sama-sama Aru, Aruna, iya. Deluxe sama Prime. Oh, di atas iya. Aruna yang Dan dua kamar, uh, tiga kamar ada. Ada, kita ada namanya tipe villa house, di mana kita ada tiga tipe, eh, uh, yaitu dari harga standar dengan Los Bangunan 60, Los tiga okay. puluh itu uh -huh. ada dua kamar tidur sama uh -huh. dua kamar mandi ya uh -huh. sama pula deluunya juga kita ada. Oh, Oke. Okay. Nah kalau untuk yang agak lebih besar lagi like nih uh -huh. itu tujuh puluh dengan luas bangunannya dua puluh. Oh jadi mayoritas tipenya di bawah seratus ya? Ya kita bangunannya Tangunan. semua tapi kita ada tipe paling besar nih Pak. Um. Uh, salah satunya adalah Agro Prime itu dengan luas bangunan 125, dua puluh lima dan okay. dan bangun untuk karyawan seratus dua puluh. Oh, ini nah, tiga. Nah, namanya apa? Namanya Agra, apa tadi, Agra. agra Prime. Agra Prime. Paling paling tinggi di sini. Kamarnya tiga juga. Tiga juga. Oh. Dan kelebihannya apa dari agra Prime? Dia viewnya Pak langsung ke gunung. Oh. Gitu kan? Kalau kita lihat di sini, teman okay. lihat ya. Di sini agra Prime dia posisinya paling depan. Nah ini viewnya langsung ke Gunung Salam nih. Oh, Oke. Okay. Makanya harganya juga sudah lumayan. Hmm, apa namanya tinggi dengan strategi harga di 2 m, oh, okay. cara bayar serang, gitu. Ya terima kasih banyak okay, Berna. Sobat rumah 21 satu uh, tahun ini properti diperkirakan akan mulai naik cepat cepat beli harganya akan naik apalagi ada isu bbm udah mulai naik semua <tuk> menaik kita sudah selama pandemi itu uh, inflasinya rendah. Dan ke depan mungkin akan mulai naik dan semua harga akan naik. Jadi cepetan membeli properti sebelum harganya naik dan ya PPN juga nanti September setelah September kita nggak tahu apakah masih diperpanjang atau enggak insentifnya ya kan uh, apa namanya uh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel properti Roma 21 dan Dapatkan versi aplikasinya di Play Store. Silahkan di download. Salam properti. tempat rumah 21, ini beberapa lokasi e, kawasan Adi City Sentul yang bangunannya sudah selesai dan e, siap diserah terimakan, Jadi kita lihat e, sebelah, sebelah kanan saya itu adalah unit-unit yang di Adi City Sentul, ya kita lihat ya, e, ini satu cluster ya, e, cukup menarik Uh, Unit-unitnya dan ya kira-kira uh, rumah-rumah sekarang kalau kita bicara landed house memang uh, tidak seperti rumah zaman dulu ya uh, tanahnya luas bangunannya luas uh, sekarang karena harga tanah sudah mahal maka bangunan rata-rata dibangun tipenya di bawah seratus dan uh, konsepnya juga sudah mirip-mirip konsep uh, apartemen. Ya, nanti yang di tahap 2 juga ada yang dijual starting di bawah satu 1 miliar Jadi, Sobat Rumah satu. kalau cari rumah, Rumah 21 Rumah baru, Rumah 21 Jangan lupa komen, like, and subscribe, nyalakan notifikasinya Dan dapatkan informasi lokasi-lokasi perumahan baru yang premium di seputaran Jabodetabek, di rumah 21, download versi Play Store-nya. Salam properti. ya sobat! Rumah 21, tadi kita barusan jalan-jalan melihat perumahan eh, Adi City Sentol, ya Luar biasa, eh, perumahannya persis di kilometer. Ya. kalau orang bilang kilometer nol di pintu tol sentul yang sirkuit sentul dan nah, tadi kita dapat juga info bahwa apa namanya e, kalau kita pakai kendaraan tuh sudah nggak perlu apa apa keluar langsung e, langsung ke pintu tol karena dia kilometer nol yang kedua kalaupun pakai lrt nanti stasiun lrt ada di satu kawasan dengan rumah Nah, uh, stay tune terus uh, untuk tayangan berikutnya Lepas dari ini, kita, aku mau ajak Sobat Rumah 21 uh, Sambil pulang ke Jakarta Saya mau kuliner nih, kulineran mampir uh, ke tempat makan yang yang khusus ya, yang menarik uh, Enak banget pastinya Ini jam berapa ini? Wah wow, udah jam dua lebih hampir jam 3, ini lagi lapar-laparnya kita akan eh, ke tempat makan yang spesialis eh, ikan patin Stay tune di tayangan berikutnya ya guys Salam properti